Hola Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Virgo dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Virgo kemudian kita lihat kedepannya seperti apa dan dibacain khusus untuk sisi percintaan kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan, karir, keuangan ataupun kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga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 Mau perang lagi, kayaknya ya, dengan seseorang. Mungkin gitu kan, ada permasalahan lagi dengan seseorang. Untuk beberapa orang, ya, kita lihat dari pembacaan yang baik-baiknya gitu kan, ya, dari sisi positifnya kita lihat di sini. Kalau dari sisi positif yang aku lihat di sini, ya, peperangan itu adalah memang salah satu bentuk ego, gitu kan, ego. Uh, mungkin ego masing-masing, mungkin egonya dia ya di sini yang memang agak kental sekali gitu ya, dan kurang bisa campur gitu loh, kurang bisa menyatu gitu ya dengan kamu, dengan prinsip kamu mungkin. Dan di sini ada transisi di mana mungkin aja, mungkin aja dari sisi dia-nya ya, memang bisa gitu loh, bisa untuk menyatu ya di sini tapi butuh convincing gitu loh, butuh diyakinkan gitu ya, dia tuh butuh keyakinan atau butuh motivasi, butuh motivasi ya, butuh juga uh, ke arah persuasif, persuasif itu ajakan, ataupun apa sih alasannya, apa sih, kenapa sih harus kayak gini gitu kan, ya, yeah, uh, pertanyaan-pertanyaan aja gitu yang aku lihat dan kalau kamu bisa menjawab itu ke depannya bakalan terang benderang ya di sini ya aku lihat bakalan balik lagi gitu lah dianya ya bakalan baik lagi gitu kan jadi karena sekarang lagi ada dalam kondisi peperangan jadi Uh, ketika udah settle, udah beres gitu kan? Udah tahu akar permasalahannya, solusinya juga udah tahu. Udah beres ya, udah gitu kayak baik-baik lagi gitu kan, dengan sosok ini karena peperangan itu perlu banget gitu loh, perlu banget terutama dari sisi percintaan supaya ngeliat dan menguji gitu kan ya, dari semesta atau dari Tuhan tuh kayak menguji kamu supaya kamu tuh bisa atau enggak ngelewatin. Ujian tersebut dengan pasangan, gitu ya, karena kalau dari yang sekarang bisa terlewati, gitu kan, uh, berarti kamu kedepannya bisa melewati ujian uh, yang lain juga, kayak gitu ya, dengan uh, mudah, gitu kan, ya, seperti itu. Itu kalau dari death di sini ada kaitannya dengan uh, Scorpio, kemudian juga. Di sini King of Swords ada kaitannya dengan Aquarius, Gemini, kemudian dari sisi Libra ya. Gitu King of Swords. Kita lihat The Hermit. Zodiak ya, zodiak sign-nya kita lihat di sini Virgo ya. Sesama Virgo mungkin atau dia itu moon ya kalau kamu mungkin tahu Sun, Moon, Rising, Ascendant gitu kan, yang kayak gitu-gitu, dia punya elemen atau punya energi, punya energi Virgo juga, kadang kalau sama-sama punya energi Virgo tuh, kadang agak awkward atau agak canggung gitu ya, untuk bisa uh, menyatu gitu, tapi kalau bisa sih ke depannya berarti bagus dong gitu kan, karena kan sesama Virgo harusnya ngerti gitu ya, dan paham gitu kan, satu sama lain. Gitu ya, itu dari kartu yang uh, sesi pertama ya. Di sini kita lihat untuk sesi berikutnya. Jangan khawatir, kita baca dari hal-hal uh, yang baiknya ya. Di sini ada the devil, kemudian ada tuhan, ace of cups ya, betul ada opportunity kesempatan ya dalam hal percintaan di sini kemudian ada the heaven oke okay. di sini elemen tanahnya kanan kiri kuat banget sama sama virgo di sini kelihatan banget ya bisa uh, kemudian kalau tadi kan sama sama virgo ya kalau untuk sesi yang pertama itu kalau di sini itu kebanyakannya Ya, sisi percintaannya itu ke arah kalau di The Devil itu ada kaitannya dengan Capricorn. Kalau The The, The hierophant itu ada kaitannya dengan Taurus. gitu Jadi kanan-kiri ini elemennya tanah juga gitu. Jadi emang, emang agak keras gitu ya untuk kamu gitu. Cuma, yang nggak mungkin gitu Bisa aja terjadi gitu ya. Karena sama-sama tanah jadi... Karena sama-sama tanah elemennya jadi ya bisa jadi... Nyambung gitu, kan? Bisa jadi nyambung kamunya dengan sosok ini, ya. Seperti itu tergantung dari kamunya, kok ya di sini? Uh, gimana caranya untuk bisa uh, apa ya, namanya menyambungkan gitu ya, dan kamunya nerima atau enggak gitu loh. Kesempatan ini ya, karena di sini kesempatan uh, untuk percintaannya bagus banget, yang aku lihat ya di sini. Dari semesta atau dari Tuhan, loh. Oke, okay, jadi Tuhan ataupun semesta itu ngasih orang-orang uh, ini, gitu ya, supaya bisa match, supaya bisa nyambung, gitu loh, dengan kamu ya. Karena di sini ada kaitannya dengan koneksi juga, gitu ya, koneksi dan chemistry, ya, koneksi cinta, chemistry, gitu kan. ya, bagus banget chemistry-nya Jadi yang aku lihat di sini memang uh, ada kaitannya dengan elemen-elemen uh, tanah gitu ya. Kuat banget gitu loh, kuat banget. Tapi bisa juga untuk beberapa orang ya masuk ke dalam uh, di sini karena ada caps gitu kan, bisa jadi masuknya itu ke arah Scorpio, Pisces dan Cancer gitu ya, bisa juga di sini ya aku lihat atau kalau kalau merah merah gini bisa jadi ada dari Aries gitu kan Taur uh, Taurus lagi Aries, <laughs> Aries Leo kemudian Sagittarius ya seperti itu itu kuat banget kalau yang kuning kuning di sini uh, di sini dilihat dilihat dari warna ya kalau kamu uh, lagi terpikat banget dengan warna warna tertentu yang ada di sini yaitu adalah pertanda banget kalau kuning di sini ada kaitannya dengan Aquarius Gemini dan Libra ya di sini seperti itu ya aku lihat ya di kartu gitu jadi uh, menyesuaikan gitu kan dengan karakter kamu dengan diri kamu gitu ya koneksi cintanya oke itu yang bisa aku sampaikan bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya